bulan, bulan 08 sop munduran dikit aku mau kasih topi ini udah munduran wah, mau munduran gimana lagi? peribitut 50 juta semalam waduh manton halo kak, bohong, kerja di sayuran, orang kerja di salon iya, kerja abong thank you lima puluh, lima puluh kak bodinya bisa gitu, iya aku tuh nge-gym nge udah nge gitu memang habis itu memang genetik gitu memang udah memang keturunan sih, jadi aku juga gak tahu kalau ada orang tanya gimana bodinya bisa gitu, aku juga gak ngerti jawabnya karena memang udah genetik abang kobra ganas, thank you, mereka kali namamu bang udahlah kobra ganas lagi KB suntik kak, enggak hey, enggak pada kabi-kabi ngapain Mbak boleh dokter enggak dokter apa Abang Kobra thank you Abang Kobra Hello baby, hai kakak aduh aku Abang Kobra tolongin ulan ini penuhin donat Ulan misalnya mau buat, mau go live Yang sering Tips kak jadi kayak gitu, bodinya aku gak tahu Ini genetik, aku gak tau gimana. kok bisa badan kayak gini, aku tuh juga gak ngerti karena kami keturunan gitu. Keturunannya kayak gini, badannya besar-besar, badannya besar-besar. Jadi, kalau ditanya... Tips-tips hmm, nggak -tips, tahu Baby-nya berapa bulan? Baby-nya uh, berat That's very nice Kenapa duduk terus bisa nggak berdiri? Kenapa <laughs> suruh-suruh berdiri? Kita bakal berdiri kalau ada yang melempar paus Seperti biasa Ukuran berapa bawa kak? Wah! Abang Andi. Abang Andi, thank you! Ah, uh, secret <laughs> Banjir negara jatuh hadir, mantap kak, oh oh, mantap Guys, kita baka, aku bakal Bakalan berdiri, kalau itu Abang Cobra, Ulen dibantuin, penuhin life-nya, penuhin gue life Puasa, puasa, iya Ulen pun puasa juga, kita gak ada bawa apa-apa pun jadi, gini, aku tuh gak punya Ini banjir sih Kak Cowok berdiri, kita bakal berdiri Kalau uh, donat aku full, ya Ah, bongol, geng Thank you, bongol, geng Hmm, udah nikah No, I'm not married Gak pengen berdiri, apa, Kak? Hai, Miss Beautiful hi hmm. Beautiful. thank you mbak kuasa insyaallah saya puasa where are you from? i'm from indonesia hi guys thank you sudah oh thank you yang sudah top top layar, thank you yang sudah kasih gift asli mana kak kuas noro medan medan hello Nani. hello Gak payah beli kasur Gak payah beli kasur ha? Abang uh, Abang kobra ganes Thank you bang Saya selalu mulai rezeki <laughs> Salam dari Sulawesi Barat Hai Medan tidak ada produk gagal Boleh enggak tahu Salam dari Sulawesi Barat Hai Gue tambah cantik Hai, Abang Rizal. Thank you. Abang Rizal, terima kasih banyak Apa tuh? Bulat, oh, oh. Salam dari Jawa, orang-orang Jawa Payang nge-gip -nge Apa tuh? Payang nge -gip. Hai, Urusai, Abang Rizal Hai, CEO Apa sih? Salam dari Amplas, hai orang Amplas Ih, eh, Amplas itu jauh juga dari tempat aku, karena aku tuh di perbaungan orang berbahan salam dari Kalbar. Hai, hai you all. Hai semua, thank you! Bandung hadirin, orang Bandung. Gimana aja dulu? Gimana aja doang? Hai Tante, hai salam jiran sebelah. Hai, hai Master, thank you, bang! Hai salam dari Bali, hai orang Bali! Coba berdiri kak, kita bakal berdiri kalau donat aku full ya Fullin dulu donat aku Abang Wijal, thank you Abang Wijal Mantap, mantap Hai, hai Abang Dan nama IG izinnya kak, aku tuh udah aku udah postil aku uh, kalian tinggal buka profil profil TikTok aku nanti di situ udah ada gitu tertera izinnya Pmbak Sandra dari Banjarmasin. Hai, udah punya suami belum? Saya tidak suami. I don't have husband. Hai. gitar Spany <laughs> Gita Spanyol. Ini bukan gitar Spanyol, ini gitar gendut gendut loh, gendut hai direct miss, thank you hai, halo salam kenal dari gitar kebo oh, ah, gitar kebo terserah mau bilang gitar gitar apapun itu mau, apanya mau hai tante cantik, hai TV bibi berapa? awen oh, TB itu 165 ya. gitu. Hai Comin. Ini kita Spanyol. Mau dong mau anak kerja. hello hai. Salam kenal Adi cantik salam. Orang mana Kak? Ulin orang Medan. Bangun, bangun dong aku. Ulin makanan bangun live sambil berdiri kalau uh, donatnya full. Donatnya full ya. Hai Bang Taufik. Oh, Medan di mana, Kak? Medan orang Medan orang Sergi. Astagfirullah, minimal keramas kak ngisir lah rambut aku tuh memang model kayak gini ini aku curly kok kok gak keramas, aneh Hai jom buka puasa sama-sama hari ini. malam timur listrik kak, malam Jau jauh-jauh dari medan cuma live doang ooo, oh, bagusin warna hitam kak, iya online, oh, ooo, online baru Baru warna imbang, besi tapi enggak terang, enggak terang kali, cuman uh, dikit-dikit. Hai, yang uh, seribu sembilan ratus sembilan puluh itu ya, ya, kayak tinggal tapi cuma cuma dua, cuma dua orang. Terbawa rumah, salah pasar bengkel, betul. Hai, cepat, abang, cepat berdiri lah, kak. aku bakal berdiri kalau ini uh, uh, donatnya tembus donat samdo joget lah kak. kenapa baju ketat sangat baju ketat mana ada baju, iya eh, bajunya ketat, memang kayak gini jadi prok prok pro. Salam kenal dari Liau, orang liaw. Puasa, woi, ah oh, kayak lagi puasa, aku di bawah, ya? Hai, Nono Abang Nono thank you. Aku duduk, duduk di bawah aja Baging mulu, buaya suka yang begini Hai, Ngo Aran, thank you Hei, salam kenal, salam jom jumpa abang dikejar keceraih pun kabur itu dengan bos.